Penjelis hakim menjatuhkan ponis 15 tahun penjara kepada terdakwa kuat maruf. Hakim menolak nota pembelaan kuat dan tidak menemukan alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan juga harus dipidana. Hakim menyebut sikap terdakwa yang tidak sopan, berbelit-belit, serta tidak berterus terang di persidangan dan juga tidak menunjukkan rasa penyesalan sebagai hal yang memberatkan. Meski demikian, hakim mempertimbangkan tanggung tanggungan dari terdakwa kuat maruf sebagai hal yang mengingatkan. mengadili. 1. menyatakan terdakwa atas kuat atas nama kuat Ma'ruf telah terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain. 6. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada hari kamis tanggal 9 februari 2023 oleh kami majelis hakim wahyuman santoso dan sebagai ketua hakim ketua morgan simanjunta dan alimin ribut sujono masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada sidang terbuka untuk pada untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno Esa Panitra pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Doni penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan Pengadilan Hakim pada para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian uh, untuk melakukan upaya hukum menerima atau pikir-pikir. Dengan demikian perkara nomor 800 atas nama terdakwa kuat maruf dinyatakan ditutup.